Hai teman-temanku ketemu lagi hari ini dengan aku di video terbaru di arena bermain Gebiar 123 Dengan pola yang terbaru hari ini untuk kalian pastinya di setiap harinya selalu ada pola dan trik terbaru Untuk nyepin di gamenya si kaki jeus ataupun Olympus Hari ini aku bawa modal 80.000 dan aku bakalan nyepin lagi mencari gratisan dengan pola dan trik nyepin terbaru tanpa buy spin lagi ya Pastinya digebiar 1, 2, 3 Oke kita langsung aja Untuk putar ke pola pertama 17 putaran Otomatis taruhan ganda Aku aktifkan Dua checklist aktif ya, aku memakai dua checklist aktif di checklist spin cepat dan checklist lewati layar, dan aku coba dulu di bed 2.400 seperti biasa untuk pola-pola pertama yang akan aku putarkan ya. Wih, sayang banget, sayang banget guys, wah cakep banget, bahaya banget nih. Di luar aku udah dapetin Kali biru dan kali delapan Yang connect Oke wow wow wow Enak banget guys Belum apa-apa cuan dari puluh 80000 udah dapet tambahan Yang meledak sensasional Di luar sampai ratus 200000 lebih guys Wah ini enak banget ya Bukannya modal aku yang habis Terkuras tapi Cuan aku malah dikasih Tambah untuk naik guys wih cakep juga pola 17 otomatisnya belum selesai mendapatkan sensasional mendapatkan gratisan juga wow ada kalimba yang pertama nyangkut oke okay, padahal aku baru masih di pola pertama ya guys belum sampai pola selesai yang aku putar Gratisan udah nyangkut lagi Oke kita nikmati gratisan pertama Semoga isi cuannya rekomendasi sekali ya Oke dapet nice Dan jangan lupa juga dibantu share dan like nya Untuk video terbaru aku hari ini Dengan pola-pola terbarunya Di arena gebiar 123 Pastinya setiap harinya aku bakalan selalu ya Untuk kalian berbagi Trik nyepin dan pola-pola gacor di gamenya Kakek Zeus ataupun Creed Olympus guys Jadi kalian gak usah bingung setiap hari kalian mau nyepin di si Kakek gas Gaskui langsung bergabung ke Tante Gaming di Arena Gebiar 123 gasken langsung di subscribe channel aku diaktifkan notif launchingnya juga ya Biar kalian setiap hari tidak ketinggalan pola-pola terbaru dari aku empat 74000 gratisan pertama yang aku dapetin Oke kita coba main ke bet 4800 dan aku putar ke pola kedua ini di checklist yang sama di dua checklist aktif 7 putaran otomatis aku mainkan ke bet 4800 taruhan ganda aku nonaktifkan ya Oke Gasko yang penting kita tadi udah mendapatkan sensasional di luar guys Jadi tidak terlalu menjadi masalah ya Gratisan yang secepat tadi hanya isi 74.000 Yang penting modal kita udah ditambahin dapat banyak meledak di luar sensasional Oke untuk pola selanjutnya Setelah ini aku coba pindah ke checklist turbo dan aku coba main ke batch 10K Oke, kita coba manual ya. Beberapa kali di batch 10k ini dua checklist aktif juga, guys. Checklist lewati layar harus tetap aktif ya, teman-teman. Ya, oke, kita manual di batch 10k beberapa kali. Wow, satu per satu ternyata aku dapat lagi. Scatter 4 muncul dan pastinya ini gratisan lagi yang aku dapetin 15 free spin Di gratisan yang kedua ini wow enak banget ya Aku udah main ke bed 10K guys karena tadi cepet banget Aku dapetin tambahan cuan di luar dan aku jadinya tanpa berlama-lama untuk main ke bed yang lebih tinggi Oke cakep banget ada kali 6 Oke okay, semoga rekomendasi sekali Gratisan yang kedua berarti ya Ini termasuk gratisan yang kedua Ada kali lima oke dua kali pecah ya Oke okay, cakep banget nih tiga kali pecah aduh sayang banget ya jam pasir cawannya kurang satu guys Oke okay, dapet nice di kali 11 lima ribu oke okay, lumayan banget Semoga ada sensasional, super B dan mega, biar lebih cakep isi cuannya, biar langsung bisa on the way untuk WD guys. Oke, okay, kuning ada kali 8 juga, wih enak banget ya. Satu layar turun tuh pecahnya sampai 3 kali guys, wih jangan pasir, akhirnya juga pecah. Ada kali 2 juga yang dikasih turun lagi sama kakek, wih cakep banget ini, berapa kali pecah, teman-teman. Oke, dikali 21 Wow, wow, enak banget nih. Gratisan keduanya wow, enak banget. Sensasional satu jeti seratus delapan Wah, ini rekomendasi banget. Gratisan yang kedua, aku dapetin. Berarti ini aman banget ya, gratisannya. Cakep banget nih, berarti modal kita hari ini dari modal 80.000 itu sama sekali tidak terkuras ya teman-teman ya Wah enak banget ya Semakin so, betah kalau kita nyepin-nyepin di arena bermain ya setiap harinya Selalu rekomendasi dan selalu gacor yang tiada habis guys Dan banjir sekali cuannya, wah ini enak banget Semakin betah aku yakin kalian sekali mencoba nyepin di Gebiar 123 langsung gaskuy di game si Kaki Jeus. Aku jamin kalian pastinya ketagihan setiap hari seperti aku selalu nyepin di Gebiar 123 karena ini enak banget untuk mencari cuan walaupun kita di modal receh tanpa by spin. Gratisannya enak banget ya yang kedua 1 JT 727 ribu Wah, ini banjir banget guys. Gratisan yang kedua ini sangat rekomendasi sekali. Cuan aku udah naik ke cuan 2 JT dari modal 80.000. Aku ini mendapatkan tambahan menjadi beberapa kali lipat. Ini sepertinya lebih dari 7 kali lipat ataupun 10 kali lipat ya. Nah untuk melanjutkannya, oke okay, aku mau coba siapa tahu ada kali-kalian lagi yang konek-konek di luar Aku putar kembali ya pola-polanya dan aku main aja di bed 10k guys sampai kita penutupan video kita nggak naikkan bednya Oke okay, karena tadi dari awal pun kita udah mendapatkan kali-kalian yang konek di luar, nah siapa tahu kita putar ulang lagi polanya siapa tahu kita bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk kali-kalian yang connect di luar ini mudah banget ya teman-teman polanya pokoknya checklist lewati layar itu harus tetap aktif guys ya dan biar kalian lebih paham dengan pola dan trik nyepinnya langsung aja untuk nontonin videonya sampai selesai biar kalian tidak ada satupun pola dan trik nyepin yang kalian terlewati ya Wih scatternya tiga terus guys, scatternya tiga terus muncul muncul teman-teman ya pola yang diulang ini scatter nya sering muncul banget guys. Oke okay, teman-teman pastinya kalian setiap hari bakal selalu ketemu ya dengan aku di tante gaming bareng gebiar satu dua tiga di gamenya si kaki Zeus guys ada kali empat yang connect di luar. Oke okay guys, next time ketemu lagi dengan aku di video terbaru dengan pola dan trik nyepin terbaru. See you, bye-bye.